Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Ada kabar yang sangat membanggakan mengenai voting Bunda Lesti Alhamdulillah sudah mencapai 7,2 juta votes Persahabat ya di atas Leo Leodra selisihnya aja lumayan jauh banget persahabat ya Alhamdulillah terus melaju female single of the year 7 juta lebih untuk voting mudah-mudahan Bunda L bisa memborong Piala Penghargaan Indonesian Music Award 2022 Leslar bangkit kita yakin Leslar akan tentunya kembali menunjukkan prestasinya kemudian juga berselamat ya perhatikan banyak banget doa yang diberikan oleh orang-orang baik di hari spesial persahabatia ya, tanggal 24 di mana hari bahagia Leslar Lovers dan Leslar seluruh dunia Selama tanggal 24 yang ke-28 bulan Bun Les dan Papa B untuk seluruh Lesa Lovers dimanapun kalian berada harus tetap kompak dan solid Terima kasih sudah selalu kuat dan selalu bersama-sama dalam kondisi apapun sampai saat ini Masya Allah, begitu banyak doa, begitu banyak support yang diberikan Mudah-mudahan Leslar menjadi keluarga yang sakinah bawa Dewa Dan semoga bahagia selalu rukun rumah tangganya Dan mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan kita lihat juga persahabatnya banyak begitu tanggapan komentar yang diberikan salah satunya di sini dari akun Instagram Cahyati 8482 mengatakan. Amin, insya Allah akan selalu Support dan sayang Leslar Juga level lovers tetap di hati Masya Allah Kemudian juga persahabat ya, cidukan vitamin Akhirnya muncul juga persahabat ya, dari pagi Siapa yang menunggu vitamin Dari lasi dan Bilar spesial Di tanggal 24 Akhirnya muncul juga di Bali, ini persahabat ya Cidukan terbaru Mereka lagi makan siang bareng nih persahabat ya Masya Allah Begitu bahagianya kita mendapatkan Vitamin langsung dari idola kesayangan yang sedang makan siang hari ini Masya Allah Hingga komentar pun tentunya memang banyak juga diberikan Di antaranya dari akun Yeni Devri mengatakan Pandangan ini selalu tertuju sama Leslar yang aura mereka makin aur-auran Aduh Masya Allah banget ya Ada juga tanggapan dari Arshila al 26 Bajunya senada lagi dong katanya tuh ya Bajunya senada lagi tuh Papa B dan Bunda Lesti. Masya Allah, ikut bahagia banget warga Konoha. Leslar memang selalu di hati. Luar biasa. Kemudian juga persahabatnya ada cedukan dari Guzel. Aduh, Masya Allah banget ya Guzel begitu cantik. Kurang vitamin. Satu lagi nih, Abang Fatih ya persahabatnya. Belum disorot, mudah-mudahan ada kejutan yang selalu kita dapatkan. Dan apapun yang dilakukan mereka, mudah-mudahan selalu lancar dan selalu diberikan kesuksesan Amin Ya robbal Alamin kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti channel YouTube diva TV yang akan selalu memberikan kebahagiaan dan pastinya kabar-kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh